normal. Iya, temen, yang Lihat hantu aja. Orang normal sopo saya aku bukan aku bukan paranormal Makan, aku, aku ini artis aku suaminya oh andin oh, suaminya <laughs> andin lagi di mana ini biasa lagi santai hotel. <ken> nggak di apa? Tidak di <ken> lautan kidul. Oh, ndak. Nanti dua <ken> minggu lagi saya ke sana. Oh, gitu. Ketemu, Ketemu Nyai Ratu. Nyai Ratu Roro Kidul biasanya. Ketemu Nyi Blorong nanti. Oh, Nyi ya ampun. Ini lagi vakum ini. Nah, Episode singing singing singing aku punya apa? Aku punya Ikatan cinta. Ikatan, oh, jen ya. Oh, Ikatan cinta. Paham <kosik> kenal. Ya? Saman dari, dari mana? Kediri, kediri. Oh, kediri. Kedirinya mana? Kedirinya kelut, kelut. <kosik> oh, kelut. Saya sering di TV. Ngawuh ngawuh, mangap, mak lagi challenge. Apa? <germiliki> lagi challenge apa? dia lagi. apa dia? lagi ala biola, lagi challenge Gucci dia. <gaman> oh. Gucci. <gerti> Gucci. Aduh. bola. mana